Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra. Hari ini kita belajar untuk pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Olahraga kali ini menyenangkan sekali. Mereka berolahraga dengan gerakan tari. Anak-anak semangat melakukannya. Nah adik-adik, e, Benny dan teman-temannya sedang berolahraga. Nah mereka berolahraga dengan gerakan tari. Anak-anak bersemangat sekali melakukannya. Perhatikan gambar gerakan olahraga berikut adik-adik ya kalian bisa menirukannya ya dari e, tangan diletakkan di pinggang lalu kaki dibuka lalu kita apa dikadik kita bisa e, menekuk punggung kita ya ke depan lalu menengadahkannya kita juga bisa e, berliuk ke kanan dan berliuk ke kiri Gerakan ini dapat diulang 8 kali hitungan. Untuk menambah semangat, adik-adik bisa melakukannya dengan suara yang keras. Ayo kita lakukan gerakan memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. Ulangi tiap-tiap gerakan 3 kali. Nah, di sini kita akan belajar untuk gerakan memegang kepala... Punda, lutut, kaki. Pastikan gerakanmu benar ya dengan memperhatikan. Satu, tegakkan punggung saat memegang kepala. Dua, sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala. Luruskan lengan ke samping saat memegang punda. Luruskan punggung dan kaki saat memegang lutut. Luruskan kaki saat jari tangan menyentuh kaki. Nah ini adik-adik cara kita bergerak saat memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah ini ada lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Lagunya seperti ini adik-adik. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah itu tadi lagunya adik-adik. Kalian bisa mencari iringan musiknya di Youtube. Kamu sudah mencoba memeragakan gerakan memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. Sekarang lakukanlah bersama temanmu, lakukannya sambil bernyanyi. Pertama, nyanyikan lagu tadi dengan irama yang lambat, adik-adik. Jadi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Itu dengan irama yang lambat. Lalu, nyanyikan dengan irama yang sedang. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, setelah irama sedang, Nyanyikan dengan cepat, dari dengan irama yang cepat. Contohnya, kepala pundak lutut kaki, lutut kaki, kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Jadi lebih cepat adik-adik, semakin lama semakin cepat. Nah, di sini akan diketahui tingkat konsentrasi kalian. Jangan-jangan ketika kalian pegang kepala, Ternyata kalian malah pegang pundak. Nah itu nanti salah adik-adik. Jadi kalian harus konsentrasi menyanyikan sambil memegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. Anak-anak selesai olahraga dan menari. Wajah mereka berseri, senang sekali. Semua kegiatan sekolah menyenangkan. Itu semua berkat guru kesayangan. Siti dan Lani menyanyikan lagu Ungkapan kasih sayang untuk ibu dan bapak guru Nah ini adalah lagu yang dinyanyikan Siti dan Lani Judulnya Terima Kasihku Ciptaan Ibu Sud Adik-adik coba dengarkan lagunya ya Terima kasihku ku ucapkan ada guruku yang tulus ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti setiap Hariku Dibimbingnya Agar Tumbuhlah Bakatku Kan ku Ingat selalu Nasihat guruku Terima kasihku, guruku. Itu tadi lagu yang berjudul Terima Kasihku, Ciptaan Ibu Sud. Adik-adik bisa ya belajar lagu ini bersama dengan orang tua kalian. Ucapan terima kasih di dalam lagu tadi ditujukan kepada siapa ya adik-adik? Ya, lagu tadi ditunjukkan kepada guru. Lalu, mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Ya, karena guru sudah memberikan kita ilmu, sudah mendidik kita, membimbing kita saat kita belajar di sekolah. Berikutnya, apa yang dilakukan guru kepada kita? Ya, guru itu mendidik kita, membimbing kita dalam belajar saat di sekolah adik-adik. Maka kalian perlu berterima kasih kepada guru kalian. Kalian bisa menebalkan kata di bawah ini. Minta tolong ke orang tua kalian, ayah atau ibu kalian untuk menuliskan kata terima kasih. Tuliskan pesan dengan cara menulis terima kasih seperti di atas. Tujukan kepada bapak ibu gurumu. Kamu bisa menulis kepada bapak atau ibu guru siapa namanya. Lalu dari siapa namamu kalian tulis misalnya ya. Dari Beni misalnya. Pesannya apa? Oh pesannya bisa kamu ucapkan. Terima kasih Bu guru, terima kasih pak guru. Sudah membimbingku, nah setelah itu pesan itu kalian berikan kepada guru kalian masing-masing. Pasti guru kalian akan merasa senang adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 1 tema 2 subtema 2 pembelajaran 4. Apabila Kak Citra ada salah kata, Kak Citra mohon maaf ya. Semangat untuk tetap belajar ya adik-adik, supaya kalian menjadi anak yang pintar dan cerdas. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu